Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel kesayangan kalian. Mari bermain bersama! Jangan lupa subscribe dan like -nya ya. Oke, okay, teman-teman, mari kita mulai untuk masuk ke garasi YouTube. Kita harus menyusun mesin penyapu salju. Oke, okay, teman-teman, kita disuruh untuk menyusun komponen-komponen mobil ini ke posisi yang benar. Yang pertama itu. Kita akan menyusun ban yang terlebih dahulu, teman-teman. Ban belakang kita pasang, dan ban depan kita juga pasang. Lalu, komponen berikutnya, deck belakang, kemudian depannya kita pasang juga, teman-teman. Bantu saya ya, kemudian kita pasang body tengahnya. Dan corongnya jangan lupa teman-teman. Lanjutkan. Rih. Sudah selesai. Pertama kita harus mengisinya mesin penyapu salju. Kita disuruh untuk mengisi yang warna pinknya untuk BBM. Lalu jangan lupa kompa empat kali ya. Satu, dua, tiga, dan empat. bersihkan alun-alun dari salju. Oke teman-teman, mari kita bersihkan. Kita dorong mobilnya ke belakang. Mari kita bersihkan. Oh, dorong-dorong saljunya sampai bersih. Wah, teman-teman, tampaknya belum bersih. Mari kita dorong lagi wah alim-alimnya bersih mencuci, wah mobilnya kotor teman-teman mari kita bersihkan kita semprot dulu pakai busa ya teman-teman kemudian kita lap busanya sampai bersih depan kebelakang kemudian kita lanjut bilas dengan air ya teman-teman supaya mobilnya bersih wah bersih dan kilap. Kamu melakukan hal yang bagus menyusun. Oke, kita disuruh menyusun mobil pengangkut ceri. Geser bagian ini ke posisi yang benar. Yang pertama kita harus melengkapi komponen yang ada di depan. Terpasang lalu komponen kedua di bagian bawahnya komponen ketiga bagian atas pemumpahnya teman-teman komponen berikutnya kita pasang ban belakangnya lanjut ke ban depan teman-teman oke yang terakhir dudukan belakang agar kita bisa oh, melakukan hal bagus selesai Brum, sekarang brum, kita brum. perlu mengisinya truk brum, teman -teman. kita lanjut mengisi BBMnya yang warna biru ya teman-teman si kita isi tangkinya kompa empat kali ya jangan lupa satu dua tiga kita dan selesai brum, brum, brum. Ayo pasang lampu-lampu pada pohon Natal. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan lampu Natalnya. Bantu Joni ya, pasang lampu-lampunya. Kita mulai dari atas ya, teman-teman. Oke, teman-teman, lampu atasnya terpasang. Lanjut lampu bawahnya, teman-teman. Wah, lampu Natalnya udah mau jadi, teman-teman. Ayo benahi karat-karatnya. Wah teman-teman mobil kita berkarat, mari kita bersihkan karatnya, teman-teman. Kita bersihkan karatnya. Ayo cat warna Ayo yang berubah. Lanjut untuk mengecat kembali mobilnya agar terlihat baru kembali. Selesai. Wah mobilnya udah selesai dicat nih teman-teman, jadi baru ya kita melakukannya pertama kita menyusun pemuat mini oke teman-teman kita disuruh untuk merakit mobil pemuat mini nah, yang pertama kita pasang bodinya terlebih dahulu kemudian bagian stirnya, lanjut ke bagian holder depannya teman-teman agar bisa digunakan untuk mengangkut barang Oke okay, kita pasang ban depannya Lalu yang terakhir Kita pasang ban belakangnya teman-teman Oke okay, mobil mininya udah jadi Pertama kita harus mengisinya Pemuat mini Oke okay, teman-teman kita harus mengisi BBM-nya Yang warna pink kita pakai Jangan lupa pompa empat kali ya 1 2 3 4 Oke okay, sudah selesai. Brum, brum, brum, Jadi, teman -teman. ayo hias pohon Natal dengan ornamen. Oke okay, teman-teman, kita diminta untuk menghias uh, pohon Natalnya ya. Kita hias dulu. Wah wow, cantik. Kita tambah lagi teman-teman. Wah, wow, sangat cantik ya. Ayo cuci pemuat mini. Wah wow, mobilnya kotor sekali. Mari kita cuci teman-teman kita gunakan sabun lalu kita lap sabunnya terlebih dahulu lanjut kita proses pembilasan teman teman wah wow, mobilnya udah bersih rum, Hore. Rum, rum, rum, rum. wow mobil darahnya udah masuk aku di buku koleksi kita teman teman Mari Kedaraan kita ke tempat masukkan yang benar. mobilnya sesuai gambar yang ada di buku koleksi kita. Hore. Wah, mobilnya udah kita koleksi, teman-teman. Cantik kita ya? Harus menyusun Oke, teman-teman, kita lanjut untuk menyusun perlengkapan mobil. Mau dari teman-teman. Terlebih dahulu, kita akan memasang komponen-komponen bagian tengahnya dari awal terus bag di bagian belakang lanjut ke tangki BBM lanjut lagi ke ban kita pasang bannya lanjut ke ban ke depan kita terlebih dahulu lalu bagian depan lanjut ke pengait di atas teman teman kemudian bagian bawahnya kita pasang Oke, okay, sudah selesai. Brum, brum, brum. Sekarang kita perlu mengisinya. Pengangkat deret. Oke, okay, kita isi BBM-nya, teman-teman. Mobilnya kita beri BBM warna merah, teman-teman. Oke, okay, sudah tercolok Kita kompa empat kali ya. Satu, dua, tiga, Lanjutkan. empat. Oke, okay, terisi penuh. Mari kita lanjut. Ayo bawa hadiah. Oke teman-teman, hadiahnya kita turunkan. Ada rusa Santa Claus dan gerobak dan hadiah Santa Clausnya teman-teman. Wah, ada bintang kita naikkan ke pohon Natalnya ya, teman-teman. Kita pasang. Wow, lampunya cantik. Pohon Natalnya udah jadi. udah karat-karatnya. Oke teman-teman, mobil kita berkarat. Mari kita bersihkan karat yang ada di, di mobil kita Kita bersihkan cat warna yang Oke okay, lanjut untuk pengecatan teman-teman Agar mobilnya kembali seperti baru Kita cat yang berkarat Oke okay. Mobilnya udah bersih dan mengkilat Mantap Kita melakukannya Oke teman-teman mobil daranya udah kita masukkan taman ke dulu. Oke kita akan mengoleksi Keser mobilnya. Ke kita sesuaikan dulu ke posisi bagian atas ya teman-teman teman. untuk koleksi mobil kita. Wow mobil koleksi. Kita udah harus lagi. menyusun minivan oke teman-teman kita diminta untuk melengkapi mobil van ini teman-teman mari kita coba teman-teman terlebih dahulu kita pasang bannya ya ban belakang dan pasang ban depannya teman-teman lanjut kita pasang oke teman-teman kita pasang bodi bawahnya lanjut ke body tengah kita pasang juga bodi belakangnya dulu lalu bodi depannya oke mobilannya ada jadi mengisi minivan. Oke okay, teman-teman kita mengisi BBM nya dulu ya warna biru. Pasangkan pistol pengisi oh, bahan bakar ke dalam tangki. Ke tangki. Jangan lupa ya pompa empat kali untuk mengisi BBM. Satu dua. Okay, dan selesai dan empat. Sudah penuh kita Ayo menuju. pasang boneka tiup Oke teman-teman Kita akan bawa Santa kelasnya Dan boneka Salju Kita turunkan dulu Kompanya teman-teman Kita kompan boneka santa kelas Dan boneka saljunya, ya Wow Cantik kelasnya hidup teman-teman. Wah, dia naik kereta dan membagikan hadiah. Santa perik. Segala sesuatunya okay. sudah siap untuk perayaan. Sudah kita teman-teman. Mari kita masukkan ke buku koleksi kita. Baru taman kendaraanmu sendiri. Oke okay, teman-teman, minivan-nya kita masukkan Tarik kendaraan sesuai ke gambar, ya Kita masukkan ke koleksi buku kita. Wah, jadi kita bertambah. Oke, teman-teman, mobilnya udah selesai. Kita buat kembalinya ya, satu-satu. Nah, -satu. wow, mobil-mobil kita membawa balon. Lihat Odeh, gambar rumah dua tingkat ini. Ayo kita bangun. Terima kasih sudah menonton.